Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat Di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah Kali ini saya ingin berkongsi uh, Sebilah pisau lipat keluaran khas Spyderco Paramiliter 2 s 35 vm Yang amat diminati pengguna ya, Dan juga pengumpul bilah Aa, tidak dapat dinafikan ya kawan-kawan Apabila bilah berada di dalam tangan ya, Kemasan keseluruhannya ya, Dengan bilah yang memusat tepat Bersama aksi pisau lipat yang mulus Spideco paramiliter itu memang ternyata bermutu tinggi Aa, Dengan besi Crucible Industries S35VN Uh, daya ketahanan besi dipertingkatkan Dengan rumusan martensitic stainless steel Yang membentuk penubuhan Niobium carbides Serta vanadium dan chromium carbides Membuat S35VN 15 ke 20% Lebih ampuh dari S3TV ya, Dengan mengakalkan Daya ketahanan Ini membuat mata bilah tidak mudah terkelupas ataupun sombeng Bila diselaputi dengan DLC yang licik, ya sesuai digunakan di dalam keadaan yang taktikal, ya dengan tidak memantulkan cahaya. Dengan asahan kisah rata penuh yang memastikan prestasi potongan dan hirisan bilah menjadi lebih lancar. Dengan ciri unik mata lubang Spyreco, aksi tangkas membuka bilah dengan hanya mengetis dan menjatuhkan bilah dengan sendirinya. Sementara jari jemari kita jauh dari mata pisau apabila tuas atau pengungkil ditekan ia menjadi satu keseronokan dan permainan bagi setiap pengguna. Gagang G10 yang bersisik, berwarna perang dan berlapik Ya, buat genggaman bilah Dengan kukuran tulang belakang Dan paduan jari genggaman bilah menjadi lebih mampat Dan tidak mudah tergelincir Walaupun tangan kita basah dengan peluh Dengan pelapik stainless steel yang berkerangka Ia menambah ketegaran dan kekuatan Pada struktur kekunci bilah ya, Kekunci pendekan dengan sistem pelipat pangsi ya, Memberi toleransi Pembuatan berkualiti Yang tekal uh, Pengepek bilah Yang boleh diikat dengan empat gaya Dengan mata bilah ke atas Ataupun ke bawah Dan ke kiri dan ke kanan ya, uh, Bilah akan Duduk tenggelam dan tersembunyi ya, Di dalam saku Dengan lubang talian pintau Yang besar menambah pelbagai cara membawa bilah. Uh, panjang keseluruhan bilah semasa terlipat 12 cm ataupun 4.81 inci. Dan panjangnya pisau lipat apabila mata bilah terbuka 21 cm ataupun 8.28 inci. Uh, dengan berat bila 109.7 gram Ataupun 3.87 ounces Baik kawan-kawan ya, Sila letak ulasan di bawah Tentang para military itu Terima kasih kerana menonton Dan selamat berbuka puasa Kita jumpa lagi pada video-video Yang akan datang